Hai hey semuanya, selamat datang di channel Didi Rejabane Saya spesialis rantai pasok dan logistik bisnis analis, ekonomis dan martial artist di Geneva, swiss Semoga kabar kalian baik-baik dan sehat-sehat saja Kalian tahu kenapa saya membuat channel ini? Karena ada banyak orang yang ingin agar hidupnya menjadi lebih baik lebih berguna baik untuk mereka sendiri maupun untuk orang lain dan saya juga mendapati beberapa dari mereka masih belum tahu bagaimana caranya kalian sudah berada di channel yang tepat jadi jika kalian penasaran bagaimana membuat hidup ini lebih berguna silahkan ikuti channel ini dengan cara tekan tombol subscribe juga tekan tombol bell iconnya. dan melalui channel ini di Jawa akan berbagi informasi yang menarik dengan kalian mengenai bisnis dan ekonomi, pendidikan dan pengembangan diri, kehidupan kota dan kehidupan sosialnya, dan lain sebagainya. Saya harap semoga apa yang saya share di video ini, di channel ini dapat bermanfaat. Sekali lagi, jika kalian belum klik subscribe, tombol bell iconnya, silakan lakukan sekarang. Dan jika kalian suka video-video di channel ini, jangan lupa klik like. Kalau ada komen, ada feedback, silakan kasih dan kalau mau share, please go ahead. Thank you, see you soon.